Harimau adalah hewan buas pemakan daging yang berukuran besar, memiliki cakar tajam, gigi taring yang kuat, bulu belang berwarna oranye serta ekor yang panjang. Harimau adalah pemburu dengan tubuh terbesar di keluarga Felidae dengan kemampuan berenang yang menakjubkan. Harimau berburu dengan cara memperhatikan mangsanya dari jauh secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah siap ia akan menerkam mangsanya, menjatuhkannya ke tanah dan mematahkan atau menggigit lehernya hingga mati. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Beredar narasi dan foto harimau yang diklaim berkeliaran di Perawang, Siak Riau. Narasi itu disertai foto seekor harimau yang tengah berjalan di kebun sawit berdasarkan konfirmasi narasi itu tidak benar alias hoax Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau membantah laporan tersebut informasi mengenai harimau yang berkeliaran di Perawang disebarkan oleh salah satu akun Facebook Perawang berada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Riau PLT Kepala Bidang KSDA Wilayah 2 BBKSDA Riau mengatakan bahwa pihaknya tidak menemukan laporan harimau yang berkeliaran dilihat dari cirinya dalam foto yang beredar ia mengidentifikasi itu sebagai Harimau Sumatera. BBKSDA mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terkait beredarnya foto tersebut. Pihaknya akan memastikan keberadaan Harimau Sumatera tersebut. Sementara Kepala BBKSDA Wilayah 1, BBKSDA Riau, memastikan bahwa tidak ada Harimau yang berkeliaran di Provinsi Riau. Ia memastikan foto itu berada di lokasi lain di luar Provinsi Riau. Pihaknya menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan klarifikasi atau melaporkan kepada BKSDA jika menemui satwa liar seperti Harimau Sumatera. Ia juga mengatakan sebaiknya masyarakat tidak menyebar informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan keresahan. Kesimpulannya, narasi mengenai Harimau yang berkeliaran di Delapan Perawang adalah hoax. BBKSDA Riau memastikan tidak ada laporan Harimau Sumatera yang berkeliaran di Provinsi Riau. Selain itu, Pengelola Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas Banjarnegara Jawa Tengah akan memperketat standar operasional prosedur. Hal itu untuk mengantisipasi terulangnya kejadian karyawan yang tewas akibat diterkam harimau. Penyerangan harimau terhadap karyawan di Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas kali ini merupakan yang kedua. Sebelumnya kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2011 lalu dan menewaskan seorang pawang harimau. Direktur Taman Rekreasi Margasatwa Banjarnegara mengaku tidak mengetahui apakah peristiwa kali ini ada kesamaan dengan peristiwa sebelumnya atau tidak. Ia mengatakan saat kejadian, karyawan tersebut sebenarnya telah menerapkan SOP ketat dalam perawatan satwa. Namun untuk mengetahui kronologi persis kejadian tersebut, pihaknya masih menunggu penyelidikan yang dilakukan polisi dan BKSDA. Korban saat itu sedang melakukan tugas rutin seorang diri memberi makan, memasukkan satwa dan membersihkan kandang.